Garis cantik, garis cantik dari Taroda Lena terpesona, terpesona, terpesona, ku terpesona. Kau cinta, kau gadis, kau gadis cantik, gadis cantik dari Tarora. Mungkinkah ini namanya jatuh cinta? Jatuh cinta pada pandangan pertama. Maafkanlah diriku, mungkin mungkin. Namun apa, namun apa hendak dikata hati, hasrat hati kian memaksaku ku, ku harap kau terima, terima, terima. Cinta, itu, tak itu, cinta, itu tak mengapa Namun bila, namun bila. Namun bila kau menolak cinta Itu tak mengapa, itu tak mengapa. Cinta, itu tak mengapa. Cinta, Di dalam Romantika bercinta di dalam Romantika bercinta itu Itu soal biasa Di dalam Romantika bercinta di dalam Romantika bercinta itu Itu soal biasa